semuanya welcome welcome nih welcome back to my channel selamat datang kembali ya di channel gue nih. yang pastinya di channel yang akan selalu memberikan info info ter up to date dan tentunya membahas seputar dunia selotar oh, oke okay. gue lanjutkan dan Nah, pastinya sini gue juga akan membagikan tips dan triknya nih mengenai info slot gacor hari ini ya pola slot gacor hari ini dan juga bocoran slot gacor hari ini jadi kalian gak perlu khawatir ya karena semua info-info tentang slot gacor ada di channel gue jadi kalian langsung pantangin terus ya, tontonin videonya sampai akhir dan jangan di skip-skip biar gak ketinggalan info-info dari gue ya Oke, okay. kita kembali lagi di sini ya, tentunya bareng Uus kita nyocok nyocol bareng Uus. Oke, okay. dikasih skater, yuk kita gaskan. Nice, merahnya sayang. Aduh, ayo Uus cakep gas gaskan lagi. Oke gas lagi us cakep amin hmm. Mampus gak tuh Yuk yuk bisa yuk ush yuk dikasih nisa nih. nih. Oke, pasti untuk kalian juga jangan lupa ya Untuk disukur di support di channel gue ini lupa like, komen, dan di subscribe Lainnya di share, video guys Banyak-banyaknya nih Dan jangan lupa untuk notif, notifikasi loncengnya Biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru setiap harinya ya. Oke, lagi uus. Aduh. Ayo us cakep, mamen. Gasin lagi. Hmm, Ampun, ya gak tuh. Oh, Gak meledak-meledak ya. Mm, mantep mamen, kan us, ayo us. Wah wah wah wah wah. Oke okay, oke okay, oke okay, ya. Mantep gak tuh? Mantep lah. Dikasih super di dong. Oke. Okay. Efeknya ya, di sini gue bermain di situ slot gacor ya. Situs teraman dan saya nih ya. Ohnya terbaik ya makanya gue rekomen ini ya situsnya untuk kalian ya. Jadi ya kalian bisa buktiin sendiri aja deh ya. Gue main di situs lolipop 138 ya. Gue main di lolipop 138 tiga delapan. Gajah makan permen. Gajah permen. Aduh. buat kalian yang mau main, yang mau nyocor, yang mau eh, gabung ya. <guruh> yang pengen dapetin cuan langsung ke nih lolipop 138 tiga ya. Untuk linknya nanti akan gue taruh di deskripsi kolom komentar. Yuk, cakep men, gasken dulu dong. Nice. Yuk us kasih dulu. Cakep man, gasken ya sensasional dong. Wah wah wah gacor parah nilo di 138 ya hanya buat kalian nih semangat terus tempurnya ya semoga dapetin kemenangan besar ya Oke okay. dapatnya diimbangi juga sama RTP nya ya karena saran-saran gue ya kalian wajib cek RTP nya dulu ya gue juga kalau mau main cek RTP terlebih dahulu karena ya ngaruh juga sih kalau kita main di RTP tinggi ya untuk dapetin kemenangan juga semakin tinggi nih dan pastinya untuk dapetin cuannya juga Uh, besar gitu ya nice nice nice nice lagi uus ya dan sembari kita nyocol nyocol ya sambil ngopi-ngopi sebat sebatnya ya para mamen mamen gue ya sambil gue ingatkan juga ke kalian untuk tidak menjadikan game ini sebagai mata pencarian sehari-harinya ataupun sebagai pendapatan utama ya jadikanlah game ini untuk hiburan atau sekedar mengisi waktu uang Oke okay. jadi hanya untuk hiburan-hiburan cari cuan tambahan oke okay. Pokoknya jangan lupa di-support-support ya di like, komen, dan di-subscribe paling penting jangan lupa untuk aktifin notifikasinya juga ya biar kalian dapetin notif dari gue setiap hari. Nice. Gaskan dulu, uus. Oke. Okay. Pokoknya di sini gue mau ngasih pantun juga ke kalian ya. Ya karena memang disini gue udah dikasih cuan-cuannya dari Lollipop 138 ini, Besti. Oke, ke Molipo beli permen. Cakep. Jangan lupa depo, men. Aduh, pokoknya buat kalian yang mau main langsung gaskan depo aja di Lollipop 138 ya. <tuh -tuh. <tuh -tuh. Pokoknya gue doakan semoga kalian profit ya. Dan kalau kalian mau coba pola dari gue, silahkan-silahkan aja ya silahkan silakan aja ya di sini gue sharing sharing buat kalian dan gue bergaji untuk kalian semuanya semoga bisa membantu juga nih untuk dapetin cuan-cuan tambahan tapi ya balik lagi sih ya yang namanya juga permainan ya kadang menang kadang kalah gitu kita juga nggak tahu untuk hasilnya ya jadi ya udahlah nikmatin aja ya permainan ini aduh mantep banget gak tuh sensasional oke okay pokoknya rot aja ya oke okay, ya aduh nggak lama lagi di sini gue bakal sikat langsung ya karena memang aduh yang penting gue udah bisa profit ya gue udah dapetin cuan gue bisa wedek dari modal receh-receh gue di sini gue udah seneng banget ya sekarang giliran kalian pokoknya semangat terus tempuhnya di lollipop 138 Gue tunggu kabar baik dari kalian semuanya Gue tunggu kabar bahagia kalian Dapetin cuan-cuan atau jpjp -JP nya ya Oke okay, mungkin uh, sekian aja video gue kali ini Terima kasih untuk semuanya yang sudah nontonin video gue disini Gue izin pamit undur diri Sampai ketemu di video gue selanjutnya Oke okay? bye